Kalau orang pacaran, kira-kira ngapain? Oh, pacaran tuh nggak ngapa-ngapain, Ustaz lah. Kalau nggak ngapain, ngapain pacaran? Paham, teman-teman sekalian? Pasti ada apa-apa di situ. <laughs> Oke, kalau gitu, pacaran ngapain kira-kira? Ya, ustadz memang ada sih. Kita cuma pegangan tangan doang. Yakin cuma pegangan tangan doang, teman-teman sekalian. Kalau ada orang pacaran, nih mbak-mbak sekalian yang masih punya pacar, ya. Kalau ada pacar Anda, cowok cuma pegangan tangan doang. Saya kasih tahu sekarang, hati-hati dia bukan cowok beneran. Nah, kenapa apa? Jangan-jangan dia banci, teman-teman sekalian. Nah kenapa? Karena cowok beneran, sekali lagi, cowok beneran tidak cukup cuma pegangan tangan doang. Betul begitu? Nah ini cowok sebenarnya semua nih, cowok sejati nih bener cowok sejati nggak akan cukup pada pegangan tangan doang lah kenapa? kemarin mas Jaya, mas Jaya Setia Budi nerusin satu tweet ke saya tweetnya agak kurang ajar tapi bener apa isi tweetnya? jadi gini dia bilang ada orang bilang sama saya pacaran nggak ngapa-ngapain cuma pegangan tangan doang mas Jaya bilang begini betul sih mungkin tiga hari pertama pegangan tangan doang tapi kalau sudah tiga tahun masa cuma pegangan tangan doang? mubazir dong nah itu, itu, itu, itu. paham teman-teman sekalian Iya, ada kebenaran di situ lah. Masa tiga tahun sudah pacaran gitu kan? yang sudah datang ke rumah, datang ke rumah, bahkan kemudian sekamar, bahkan kemudian di ruang tamu berduaan doang. Masa cuma main catur di situ tiga tahun, paham? teman-teman sekalian atau kerokan gitu kan, supaya enggak masuk angin itu kan enggak mungkin. Maka pasti ada sesuatu yang terjadi di sana, pasti pintu kepada zina. Maka pintu zina ini dibuka daripada yang namanya pacaran.